Berpuasa di bulan Ramadan menjalankan syariah agama, menjaga hawa nafsu kita bersama. Ada jemari tidak bisa berjabat. Tiba saatnya di hari Lebaran bila ada kata membekas luka. Semoga kata dapat tersampaikan. Segenap keluarga besar Direktorat Jenderal mengucapkan selamat hari raya. Maaf, lahir dan batin.